Bismillahirrohmanirrohim Ashratu Allah ilaha wa Ashratu anna Muhammad Rasulullah Ya Allah pemilik arsi Ya Allah pemilik langit dan bumi Yang menguasai siang dan malam ya Allah Ya Allah hancurkan dan binasahkanlah ya Allah Orang-orang yang zalim, Orang-orang yang sombong baik ucapan maupun perilakunya Sebagaimana Engkau membinasakan Firon berserta para bala tentaranya ya Allah saya mendapatkan petunjuk dari Allah. Kamu akan kecelakaan dan tulang kamu yang akan keluar dari daging kamu. Dan bahkan kamu untuk operasi keluarga kamu tidak mampu untuk biaya operasi kamu. Ucapan kamu sudah tidak sopan dan tidak ada tata keramanya. Maka ucapan kamu akan menghancurkan diri kamu. Untuk Aditya Sumpah demi Allah Saya mau ketawa tapi takut dosa Baru kali ini saya nerawang Kepingin ketawa tapi takut dosa Mungkin Roy Kiyoshi Jika Nerawang kamu mungkin dia akan ketawa Kamu bertanya Aku anak indikel Anak indihem Atau anak indomie Oke, okay. saya akan tanya, jawab sesuai pertanyaan kamu Kamu beragama Nasrani atau beragama Kristen Terus kamu tanya, sukanya apa? Saya melihat kamu suka jeruk Dalam artian kamu cowok Tapi nanti di masa yang akan datang Kamu cowok, suka cowok Kalau sekarang masih belum, nanti Kamu simpan videoku Biar nanti bisa dibuktikan hari Wibowo Ini bukan jenis khodam Tapi kamu ketempelan Dalam artian sosok jin ini Ikut kamu tanpa Permintaan atau tanpa Kamu undang Dia berasal dari kali sungai yang agak gede Terus di, di pinggirnya Ada kayak pohon bambu dan dia minta untuk disuguh atau dikasih sesajen kembang telon Jadi kamu belikan kembang telon dan dupa ya Dupa kayak ginilah Terus ada pantangannya Dia paling gak suka kalau kamu deket-deket atau di bawah pohon ceri Jadi pantangannya tidak boleh berada di bawah pohon ceri Jadi kamu gak boleh berada di pohon ceri Karena si Mbak Kuntil anak itu paling gak suka dengan pohon ceri Salah Untuk kacong <tuh> Kalau saya melihat cewek kamu dipelet sama cowok lain Itu tidak benar cuman bekasnya uh, mantannya dulu kalau bekasnya mantannya dulu memang ada Jadi energi-energi yang nempel masih ada Untuk mantannya dulu Yang pernah kedukun untuk apa mengirimkan sebuah energi ke cewek kamu Cuma kalau untuk sekarang dikirimin pelet itu tidak benar Namun kalau untuk yang lainnya Saya hanya mendapatkan petunjuk Kamu untuk sholat malam Jadi kamu harus sering-sering sholat tahajud Ya, Jangan main HP-an mulu, jangan mainan gadget dulu Kalau bisa kamu sering-sering sholat tahajud Assalamualaikum untuk Mas Joyo Diningrat Saya melihat di sini apa ini, di pundak kamu itu ada sengkolo Ini sengkolo kiriman dari mantannya istri pertama Samen kan menikah dua kali dan gagal dua kali, jadi itu adalah kiriman dari seseorang laki-laki yang pernah menyukai istri pertamanya Samen Dan saya minta Samen untuk membakar apa itu singkong, bohong malam-malam, karena yang dikirimkan adalah gendro yaitu energi negatif. Dan saya minta setelah Samen membakar singkong itu, Samen uh, apa mandi di sumber. Tiga kali, jadi cari tiga sumber Intinya mandi, kalau bisa malam Dan berdoa kepada Tuhan untuk menetralisir itu Dan insya Allah saya melihat Tiga tahun lagi Samen akan sukses Rezeki Samen akan lancar